Penangkapan Gatot, ancam pasal berlapis pun dijatuhkan. Nah ini dia, di judulnya ya. Nah, judul videonya adalah viral Gatot Norman resmi berurusan dengan hukum dan diancam pasal berat. MPS sangka Bicara, nah coba kita telusuri videonya. Ini ada videonya di sini nih. Nah ini sambil dari politik terkini, ini politik terkini kawannya, ini ada penangkapan Gatot coba kita lihat oh sebentar, nah ini penangkapan Gatot ya, ini judulnya viral, Gatot Nurmantio resmi berurusan dengan hukum dan diancam pasal berat, nah, coba kita lihat apa isi videonya dari awal, sebentar. Nah, ini, ini, ini, ini, sudah ada penyusupan di dalam tubuh TN Ini terlalu gopoh ya, Saudara Gatur Nurmantio Kalau memang ya, situasinya seperti itu sebagai senior Dia bisa menanyakan klarifikasi kepada juniornya yang namanya Dudung Abdul Rahman itu legend it. Jadi ini potongan video ya Setiap warga negara ya. punya hak untuk dipilih dan memilih selama diperbolehkan oleh pengadilan atau tidak sedang dicabut. Jadi ini ya. adalah potongan-potongan video. Pak Gatot, salah satu tokoh tentu punya hak untuk maju di semua level. iya uh, isu ini sudah menjadi isu rutin ini. Nah, September. ini video lama, nih waktu beliau ya, jadi kasar. Ya. Ya, ini tidak. Jadi video-video Pak Gatot ini video-video lama ya, waktu beliau jadi kasar, ya, waktu beliau jadi apa. Nah. Yes. nah jadi gimana bisa dibayangkan nggak kalau yang suka teriak PKI dan ngajak nobar film PKI saja I sampai was. bisa terlelap seperti itu nonton filmnya Lah, terus gimana dengan kita <tuh> <tuh> nah ini banyak videonya kawan ini potongan-potongan video ya nah coba lihat apa pendapat netizen ini ada hutomo mengatakan kalau Gatot Normantio tidak bisa membuktikan tuduhannya, maka Gatot bisa dituntut ke pengadilan sebagai konsekuensinya. Ini harus berani menindak warganya yang tidak bisa diatur dan selalu mengganggu kenangan negara. Kenangan negara. Nah, ada Sujana Solo, Ora Ngagas Oceania BSA, Wis Kadung, Balung Sungsun, tetap Ganjar Pranowo menuju 2024. Nah, ada lagi ini, Sulky Please, Top ISPK, hanya untuk ambil perusahaan. Woi isu opo untuk negara ini. Nek menyongor angin setengah Ada lagi di bawah. John Lennon. Gatot harus diperiksa. Jangan disebelikan negara ini harus dilanjutkan generasi muda. Anak bangsa ini harus dipastikan kebenarannya. Dibawa lagi. Bambang Idodo. Betul-betul Gatot N. yang tidak berjiwa ke pria Tidak jujur. Lanjut. Sugeng Arianto. Kang Gatot Nurmantio adalah mantan jenderal yang gak berguna di NKRI. Lebih baik lagi kalau Ganggatuk ditangkap dan diproses hukum bila ada unsur pelecehan terhadap lambang negara RI. Polri jangan takut menangkap karena status Ganggatuk sudah jadi warga sipil. Apalagi, kan sudah tidak aktif lagi di militer. Polri jangan takut. Nah, itu ya. Terus, terus. Ini di keringnya. Benar nih Pak Gatuk disini. Ketujuh, di Gatot nomor ditangkap. Sudah bermaksud makar. Iya, Pak ini. Ada lagi tawa di bawah, PKS bubarkan saja dari NKRI beres. Ih kering ya, apalagi hubungannya ini. Baik kawan ya. Ini dari... Ini dari politik terkini. Wah, wah, wah, wah. Baik kawan. Kita bahas sedikit ini, ini harus diluruskan ya. Ini channel itu pelit terkini, ini masih ditulis penangkapan Gatot. Tidak ada, jadi faktanya Pak Gatot Nurmantiyo itu tidak ditangkap. Itu faktanya. Yang kedua, Pak Gatot Nurmantiyo itu tidak makar. Tetapi dengan munculnya video-video yang seperti ini, yang hoax, ini kan memprovokasi orang. Kita lihat sendiri tadi, para netizen mulai menghujat Pak Gatot. Nah, inilah kawan. Ya, bahayanya berita-berita hoax karena orang akan ikut larut di dalamnya untuk menghina seseorang, memfitnah seseorang, menghujat seseorang. Dan tidak dia tahu. Kayak ini penangkapan Gatot, padahal tidak ada ya Pak Gatot ditangkap. Yang kedua, Pak Gatot dibilang makar, tidak ada namanya Pak Gatot makar nah mari sahabat semuanya bersama saya sebagai bapak anti berita hoax Indonesia Mari kita sama-sama lawan berita hoax di negeri ini kawan jangan biarkan berita hoax ini terus melanda kita kemudian terjadi perpecahan di antara kita karena berita-berita seperti ini sudah nyata terus mengkotak-kotakkan kita memfitnah orang menghujak orang menghina orang dan sampai sekarang ini ya pemilik akun channel ini Eh, politik terkini tidak tobat-tobat juga. Eh, kuingatkan kawan. Ya, suatu sekau kan kena ini. Tidak lama lagi. Yang kayak gini-gini harus di-take down yang begini-begini. Ya. Kalau mau mencari duit tidak begitu. Tidak harus beritahu seperti ini. Karena efek beritahu sehat tadi itu. Tidak sedikit, netizen, menghujat. Padahal Pak Gatot tidak ditangkap. Pak Gatot tidak makar. Ya, siapapun. Nah, ini juga harus kita luruskan. Beberapa waktu ini saya lihat ini, PSB kena lagi saya lihat ini. Nantilah saya naikkan lagi ya setelah ini. Ini, ya jadi berhentilah. Ya, pilih eh, netizen plus 6.2. Uh, jangan mudah terprovokasi dengan berita-berita hoax kayak gini. Sampai kalian harus menghujat seseorang. Karena itu dosa, Ini tidak baik. Ya, nah, ini kawan. Silakan bagi yang menonton video ini, mari bersama saya kita lawan baser hoax. Ya, bersama saya demi Persatuan Indonesia Demi NKRI ya, Kalau ada yang salah salah Kalau, di, kalau ada yang melanggar uh, aturan Ya dihukum Tapi bukan dengan cara menyebar fitnah kawan Tidak baik ya, Itu tidak baik Karena kalau terus menyebar fitnah Menyebar berita hoax Semakin rusak negara kita Semakin rusak hati Yang yang mempercayai berita hoax Karena ikut memaci orang mau memfitnah menghujat orang yang dia tidak tahu. Nah ini kawan. Sekali lagi mari lawan Basir Hoks bersama saya MPS. Mantap. Bagikan videonya kawan. geralkan videonya. Kita lawan mereka semua. Berhenti masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deka NKRI Harga Mati.